Amir atau kulina Novai pulau Pasundang jenengan Dewa Allah, Niku sing halal urib, ya artinya sing urib untuk ridani Allah, Niku sing urib amba jinah, ya hikaman halak wa yahya wayahya manhayya Novok amba jinah, jadi sing oleh urib untuk ridani Allah, Niku sing urib ngerti bukti ayat-ayat Pengira, pipi neng dunia ku tiga urib, Niku benro ayat-ayat Pengira, Rasul KB diutus ya jazualihim. Wa kitab, anu ayat 3, wahyu al di mul-mul kita, penuh kuwal. Saya kiri wong wuri pura roh ayat-ayat di pengir. Ono udan terus pikiran ni wahyu hampirilai sopanen, aron o ora panen. Saat sana naga Islam tenan ono udan ni bukti roh mati Allah. Raon o utan ni ubukti dijaya ni Oh, ra pikiran pertama ibu si dagangan ni. Misalnya ono balkon kok terus udan. masya Allah, mata Allah. <tuh. tuh>. Jadi, allah oh itu nomor teluk Lasuonois. So, Maka nomor Cijigu, arah para buhdan nyeting sawah. Wedi panas ya Wedi sawah. Macoro wong sing ulama tenan i paling gak, ya, meskipun rasa lalu mikir, allah oh, no, udan bukti rahmat ya allah, oh allah oh, no, panas bukti dikjaya nih. Allah oh, mulane cerewika menangandani mata aktoka asyadaka birro, wa mata mana akas yadaka kobra. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia zat yang dikjaya dan kamu lemah jika tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fasiku dan ini semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kue syukur atau ketawa-tawa itu. syukur, pas racikei kan Gusti banyak pulau menunggu Kadang ini jenengan, buatan jenangan suka nih. Kita izin dengan kemudian buatan kadang pulau, kemudian pulau itu es kipul oleh lemah. Susah-susah awal sakit jiwi. Wow, itu semua nolai. Jadi kue kok ditebih dibutuh ayu berarti Allah ngitung api. Nasi ribut juga oleh Allah ngitung dijaya. Sampai uang, sampai uang seg duit selera dipaksa makan yang tidak selera. Lagi ngaji dari kafe, kau kafe ngaji nih karena diselera makan enak orang kaya kan, diselera mobil mewah, dipeksan di hotel alhamdulillah, berkorok dijaya nih allah swt. Batalah jadi mata atoka asyadaka birrokh, wa mata mana akka asjadaka koh. Kalau allah memberi kamu, allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah dad yang baik. Kalau sedang tidak memberi Allah, ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah al aljabarul mutakab. Gak bisa diintervensi, gak bisa diatur, gak bisa dirayu. Gue kudunai bangga. Alhamdulillah, kusti. engkau macam sing toh, gak kena dirayu, gak kena diintervensi. Tanya gak lucu, saya makhluk kok mengintervensi intervensi ada. Nah, namun itu sebalik tenang gue. Jos tenang, separuh pengiraan tenang. Inece aja ne wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, nginingi wae, nginingi ne ulama nginingi ne wae, nginingi kalau wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, nginingi ne wae, Anis nah, bagian ayat menyebut ya ibadillahi rasul, rasul itu tujuan yang rasul itu, mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup, mesti hidup urip kekuasaan allah, lalu urip terima bahasa kasar ami jadi kedai-kedai rapuru metua alas, menurutku makanan tercukupi, tapi tidak makan rasa tercukupi. Melayu, terus Wong yang kenapa hewan satwa dua keluar karena di sana ada-ada? makan. makanya yang di ruang rata pengiran, pengiran nyebut wali naga, baru yang tamat, tahunan, buaya, gulungan, kamar, tak gulung, uang kafiriku, ratau mikir Allah, pokoknya yang di senang, ya makan, narasemen, sumpah, uang Islam orang-orang yang Jombang Islam misalnya lagi Radit Dwi masalah kayak Gusti cek lemahiku sing kuasa, namun jeneng namanya saya ini pulau suge, dia paringi suka Nak saya ini melarat, dia amun lami lami. setuju. terus terus terus terus terus Gusti dia melarat terus terus terus terus Mulai Bapak terus ampun, terus terus terus terus terus terus terus monggo, terus Ya, terus terus terus terus terus terus terus terus terus kekuatan, terus kas punah <tuh> wah diem banget, delala di parigi kuat, yo alhamdulillah, yo bosnya, yo bos, kecoro malaikat ini melarat pemelimbah, bapak cucu, wah ternate ini pak, <tuh> ya repot ngubure, <tuh> wah ini pasti allah, wah ya repot ngubure Bor melayang ke pulau ini, pakai urip ini, gue pakai nopo diah di kaman hela ke sampai di nanti wayah ya, manhay ya nopo sampai. Nah ini kafe ulama ngarang kitab dalilul buah, ya kafe ngarang ulama ngarang ayat buah, kafe buang gue gue dua ayatum, penginatum, fi sudurin latinah utum. Iya, makanya nopo nggak ngerti ngerti mengerti tenang, jadi, yo ngerti tenang siklusi Rizky mengerti teman, tapi saya ini keno, panas panjang itu gue gairi Rakanullah padahal disana skenario ini Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan jika butuh panas panjang dan setok gotoh aja itu yang rasko. jadi sudah senang bangun karena ada nah, tawanan panas karena gotoh bunga bengok haa, tidak ada gue, <guluh> itu tidak jajan misalnya uban terus kok ibu-ibu bunga-bunga bengok jadi orang harus ngering no pakaian ya. Mau istikad dilakoni, susi ono isti berat benerin. Jadi susi woi ono isti berat, tadi dungo jok panas, perkaraan di hutan terus. Penpakaian iso. Mulai bener jengna, jualu isti kau yang nonton tersinggung. Rasulullah roh sulomo, jenengan wa aman khutbah wae kilo wong, 2 mati kape kewan jengan motoran hutan. Nah sekarang pembeli arab jenengan di hutan. Nabi tuh mau langsung. Mulai nanti roh aku hari fai, isti kau kipas. Ini mau langsung tunggu. Dua mau hutan.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 ayo nak seng nantang istisko ya dua paket nih, aku nak wahani ini cara gue lo yo no istisko yo no no aja tau guling ini nggak kan, nak gue uka ja lo tau jalan lo tapi udah di profesi fahmin ada ya? di profesi gue niku wah udah jinih gue niku wah yes saya jinjing menusong ya pantas pantasin apa? pantas pantasin apa? tapi siklus ini sudah terpengira Mungkin saya kis ben panas banter ben stok foto aja nggak wae bangunan wis. aja foto kita nggak tahu apa opo sendiri kersa Apa kok, kok, nah pin istisko istisko wae duno, pbb kita kau loh isaninopo, jalo terus mc nya butuh umum no. ketika nanti tidak mandi jangan ngurangi rasa hormat sama pak kiai butuh diumum no. <tuh> <tuh> Oh nganti di radio umum no, terus dike ukuran, gak mandi kan <tuh> Sakit ya ini kan? Jadi diumumno apapun yang terjadi dan mengurangi rasa hormat sama pagi ya. Bagaimanapun hujan tidak itu hak eh beneran. Ini namung nemu dungu. Nah insinyur yang rasa istri sekopam bisa sakit apa? Masa depan ino, template, ini kok? Seronok sinyalami template. Saya tadi tunggu animo bos kan saake. Famili itu ceritanya istriku, gengoteniku, wong nak nuruti kepentingannya, pas panas dijalur hutan, pas hutan mengko narau, ono panas dijalur, sesuai ngatur pengiran yang pas gusti, sesuai di barbar, rasul, ya uang saya minta apa? pas, pas ukuran deh sobo, famili pas ibu, ukuran ada uang. Sopo, co toro semut tu krim besi us ya banjir Karena <laughs> <laughs> semut tu ngaju banjir, u krim besi tau us Banjir ke krim itu ku ison ustok telengnya nopo so, Sengki pinggir-pinggiran rakwe toh rapi oh, masuknya nopo Mana solatis disko ke sunatan neng acake Wah, penukuran pasu yo toro kewan barang Kura toro hoba menungus Oke, kak roto siri nih, alehna salah statistik sunato ngajak nopo sapi wetu wis ora dadi tikus apa sapi wetu macam nak Iku nek wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane nopo. Aja ukurane menungsa. Ukuran sing dikersakno. nak namung saka subjektif. Eh nopo